So, welcome back. Oke, okay, kali ini saya mereaksi musisi asal Neoborg. Musisi ini dikenal dengan WWE Water. Ya, ini adalah musisi dari Belgia, tapi dia lahir di Nairbon dibesarkan di Belgia sebagai penyanyi dan dia itu aktif di tahun 2017 jadi penyanyi sampai sekarang dan musik kali ini saya reaksenin yang sekarang dari albumnya yang bernama Topical Topical Dancer, karena musiknya emang asik banget sih. Mungkin kalian yang pernah dengar di TikTok, atau pernah dengar di feed Instagram, atau pernah dengar di video Instagram, pasti kenal nih Dengan musiknya yang satu ini, pastilah pas enggak. Itulah. So langsung aja kita reaction video clip bukan video klip ya. Video live dari Carol dot Eddie Carey Oke, okay, play. Hmm, <tuk> yoi. Oke, kalian belum tahu dengan band. Hubungan band ya. penyanyi ini, ini dia: cablot, and Police Purple. Dan judulnya juga: haha. <tuk> Emang liriknya seperti ini. Diriknya juga Emang gini banget Jadi Jangan heran Karena Musiknya juga Seperti ini Jadi lebih ke Apa ya Menikmati musiknya Lebih ke Apa ya Sedikit dan Sedikit kecil-kecil Cuman nggak capek ya Liriknya seperti ini ya? <tuk> <tuk> <tuk> tapi jangan salah loh, lagu Lagunya dari Carlot ini enak-enak buat kalian dengar dia. Gak hanya lagu yang ini, tapi lagu yang lain juga lebih enak. Keren ya, jarang loh musisi Belgia punya musik yang seperti ini, punya lirik yang tersimpel ini. Tapi emang asik juga sih, kalau kita dengerin-dengerin lama-lama emang asik. Boom, pake bass juga lagi. Ha. So itu dia Carlot Adi ya, Gehry ya, Jangan lupa untuk supportnya Oke okay. di channelnya Carlot Ed, Adi Eri. Keren Oke okay. itu dia dari Carlotte Itulah musisi dari Belgia Belgia? Belgium Dari Belgia Tepat ya dari Belgia Jadi jangan komen yang aneh-aneh Karena musiknya emang seperti ini karena meliriknya juga seperti ini, tapi musiknya emang benar emang asik juga sih. Kalau kita dengerinnya, santai emang cocok banget sih. Musiknya agak sedikit aneh buat telinga kalian, cuman emang buat yang namanya pendengar yang baik pasti ini enak juga nih musiknya. Emang benar enak juga nih musiknya. Walaupun hanya durasi 2 menit juga, tapi... Emang ini dari albumnya Tropical Dancer, mungkin dari musiknya mungkin ya ke bawah suasana untuk dance kecil lah dan enak lah. pokoknya emang enak sih sebenarnya. Tapi musik-musik yang lain juga emang enak-enak loh. silahkan cek aja di Spotify-nya kalau Adi Kerry ini dan jangan lupa untuk follow nya dan jangan lupa untuk support channel nya tapi jangan lupa untuk support instagram nya juga follow juga instagram nya dan twitter nya ataupun social network yang lainnya jangan lupa untuk support nya jadi buat kalian yang belum tahu dengan penyanyi yang satu ini ini dari belgia ini adalah musisi asik banget musik musiknya juga asik buat kalian yang belum tahu silahkan langsung aja ya cek di instagram nya atau di Spotify-nya juga, atau di iTunes-nya juga, buat kalian yang pengguna iPhone langsung aja dicek di iTunes-nya. Pasti ada Carlot, adi D, Oke, okay? jangan lupa untuk follow-nya. Oke, okay? so langsung aja, jangan lupa untuk support-nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau musik dari Carlot, D, Carry ini emang cocok banget buat santai dan buat kita dengerin emang asik banget sih. Jangan lupa untuk supportnya, oke? Okay? So, sampai di sini dulu reaction untuk musisi Belgia yang keren ini dan jangan lupa untuk supportnya dan jangan lupa untuk share sharenya ke teman-teman kalian, oke? Okay? So, thank you so much for watching dan to so much for supportnya buat Charlotte Adi Carey ini dan jangan lupa untuk tetap selalu beribadah karena mau puasa mungkin selalu tingkatkan ibadah kalian, oke? Okay? Thank you so much for watching and see you next video